Cahaya dari api bersinar ke wajah muda Lindong, memantulkan garis besarnya. Sudut mulutnya masih memiliki jejak darah, tetapi wajahnya saat ini memiliki karisma yang akan menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Apa itu? Mata Moluo menatap tajam ke tablet kuno merah di tangan Lindong. Dia akhirnya bertanya dengan suara serak beberapa saat kemudian. Saat ini dia masih belum dapat pulih dari kenyataan bahwa simbol Ancestral berkobar tidak efektif terhadap Lindong. Berdiri di sampingnya, Kaisar Petir juga sedikit kehilangan kata-kata. Kemungkinan dia tidak berharap bahwa serangan paling kuat Moluo sebenarnya tidak akan efektif terhadap Lindong. Hasil ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh simbol leluhur yang memangsa. Lindong melambaikan tablet kuno merah di tangannya. Item itu secara alami adalah tablet api dewa kuno yang dia dapatkan dari ruang angkasa, di mana master api berada dalam tidur nyenyak. Sebagai pemilik pertama simbol ancestral berkobar, tablet api ilahi kuno secara alami memiliki kekuatan yang mirip dengan simbol ancestral berkobar. Ini adalah alasan utama mengapa lindung bisa tetap tidak terluka setelah Moluo menggunakan serangannya yang paling kuat. Item yang ditinggalkan oleh pemilik pertama simbol Ancestral berkobar. Ini disebut Ancient Flame Tablet. Lin Dong menjawab dengan lembut. Ancient Flame Flame Tablet. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh Flame Master. Mo Luo mengerutkan kening dengan erat. Hanya kemudian, apakah dia perlahan-lahan santai? Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun penguasaannya atas simbol Ancestral berkobar dianggap hampir selesai. Itu jelas memucat dibandingkan dengan Flame Master yang merupakan ahli puncak bahkan selama zaman kuno. Tablet api ilahi kuno ini memungkinkan aku untuk kebal terhadap serangan dari simbol ancestral berkobar. Jika senior Moluo telah menggunakan kemampuan panggung samsara kamu sendiri untuk menyerang aku, aku takut bahwa aku tidak akan dapat melakukan serangan ketiga. Lin Dong tertawa, kata-katanya memang benar, saat ini. Ia sudah menggunakan semua kartu truf dan keterampilannya Satu-satunya yang tersisa adalah Ancient Divine Flame Tablet Namun Ini hanya efektif jika Moluo menggunakan simbol leluhur yang menyala untuk menyerangnya Ini dianggap sebagai taruhan Untungnya Lindong muncul sebagai pemenang Moluo Yang tidak ingin menyerah pada simbol Ancestral Thunderbolt, Akhirnya memilih untuk melepaskan serangan terkuatnya Namun dia tidak berharap bahwa serangannya yang disebut terkuat secara kebetulan sama sekali tidak berguna melawan Lindong. Caktes, anak kecil yang tangguh. Moluo, kamu telah kalah. Kaisar Petir tanpa sadar memuji. Hasil ini benar-benar mengejutkan. Siapa yang mengira bahwa seorang ahli tahap samsara dan pemilik simbol leluhur benar-benar akan kehilangan anggota generasi yang lebih muda. Yang hanya pada tahap kehidupan mendalam. Meskipun ini mungkin hanya perjanjian tiga pukulan, itu pasti akan memungkinkan nama Lindong menjulang di atas seluruh keos dimensi. Jika kabar ini menyebar, Luoling linglung sejenak. Akhirnya, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kamu memang menang. Mata Lindong dengan cepat mengungkapkan kegembiraan liar setelah mendengar ini. Rasa sakit hebat yang dipancarkan ke seluruh tubuhnya mereda secara signifikan pada saat ini. Dia sadar bahwa mengingat status dan karakter Moluo, dia pasti tidak akan kembali pada kata-katanya. Menempatkan dengan cara ini, dia benar-benar memenangkan hak atas simbol Ancestral Thunderbolt dari Moluo. Moluo menatap lindung yang bersemangat sebelum dia tanpa sadar tertawa. Bahkan dia tidak mengharapkan hasil ini. Namun, Moluo mengangkat kepalanya. Dia melihat matahari petir besar 10.000 kaki tergantung di langit sebelum kedua matanya menyipit. Dia terdiam sesaat sebelum berkata, "Kamu bisa memiliki simbol Ancestral Thunderbolt. Namun, aku harus mengambil esensi dari simbol Ancestral Thunderbolt." Petik 2. "Mengambil esensi dari simbol leluhur Thunderbolt." Lin Dong kaget, "Apa yang kamu rencanakan? Jika kamu mengekstrak esensi dari simbol Ancestral Thunderbolt, simbol Ancestral Thunderbolt tidak akan lengkap." Berdiri di sampingnya, Kaisar petir mengerutkan kening saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Aku punya rencana sendiri, jika simbol leluhur Thunderbolt tidak ada dalam rencana ini, setidaknya aku akan membutuhkan kekuatan esensinya. Moluo menjelaskan. Mengapa? Tanya Lindong. Ini karena aku membutuhkannya sebagai umpan. Jawab Moluo dengan suara samar. Umpan. Lindong memfokuskan matanya. Saat ini ada banyak imo yang bersembunyi di dunia ini dan mereka adalah ancaman yang sangat kuat. Selain itu, kami hanya memiliki sedikit informasi tentang mereka. Kali ini, aku berencana untuk menggunakan simbol ancestral Thunderbolt sebagai umpan dan memancing beberapa imo keluar. Tentu saja, simbol ancaman Thunderbolt saat ini milik kamu. Oleh karena itu, Aku akan mengambil langkah mundur dan mengekstrak esensi Thunderbolt untuk membuat simbol Ancestral Thunderbolt palsu," kata Moluo. Ekspresi Lindung sedikit berubah. Jelas, dia tidak berharap Moluo sebenarnya berencana mengambil inisiatif untuk memancingi mau keluar. Apakah dia tidak takut kalau Flame Divine Hall-nya akan berakhir mengikuti jalan yang sama dengan Gua Petir? Dia jelas mengundang masalah pada dirinya sendiri. Kingzi juga akan berpartisipasi. Moluo menatap Lindong dan menambahkan, "Tetua Kingzi, Lindong kaget. Kalian semua benar-benar berani. Kamu sebenarnya berencana menggunakan simbol Ancestral Thunderbolt untuk memikat Imo." Ekspresi Kaisar Petir sedikit suram. Bahkan dia sangat terkejut dengan nyali Moluo. Perilaku Imo semakin misterius selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan aku merasa tidak nyaman. Kali ini, aku berencana membuat perangkap untuk memancing Imo keluar. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi sebagai hasilnya, kata Moluo. Karena itu, jika aku tidak bisa mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt, aku hanya bisa memilih opsi yang lebih rendah ini. Lindong diam, sesaat kemudian, dia bertanya dengan lembut, kapan rencanamu akan dimulai? Dalam waktu tiga bulan, aku juga akan menuju ke Aula Flame Divine tiga bulan kemudian dan melindungi esensi petir. Terlepas dari apakah rencana itu berhasil, aku akan mengambilnya," Lindong berbicara dengan suara yang dalam. "Meskipun hanya mengekstraksi esensi Thunderbolt tidak akan melukai fondasi simbol Ancestral Thunderbolt, itu akan menyebabkan simbol Ancestral Thunderbolt tidak lengkap." Sudah jelas bahwa Lindong tidak akan membiarkan simbol Ancestral Thunderbolt yang sempurna berakhir dengan cacat. Moluo ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Dalam hal ini, Senior Moluo Silakan ekstrak esensi petir. Lindong menghirup udara dalam-dalam dan berkata, Terima kasih banyak. Moluo perlahan menjawab, tanpa basa-basi lagi. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan matahari petir sepuluh ribu kaki. Kedua tangannya terulur dan mereka benar-benar berubah menjadi dua telapak api yang sangat besar. Setelah itu, mereka diperpanjang ke matahari petir. Gemuruh, lampu kilat terang menyala liar. Beberapa saat kemudian, Telapak api perlahan ditarik keluar. Pada titik ini, sekelompok cahaya petir yang sangat terang hadir di sana. Simbol kuno tampaknya telah terbentuk secara samar-samar sementara riak misterius menyebar. Esensi simbol ancestral ini hanya dapat diekstraksi menggunakan simbol ancestral lain. Ketika tidak memiliki pemilik, secara keseluruhan. Kehilangan sebagian kecil tidak dianggap sebagai cacat utama. Kaisar petir berbicara di samping. Lindong mengangguk sedikit sambil berkata dengan lembut. Namun, aku akan membuatnya sempurna sekali lagi. Moluo melambaikan lengan bajunya setelah dia mengekstraksi esensi petir dari simbol leluhur Thunderbolt di langit. Setelah itu, ia menyimpan esensinya. Dia bergerak dan muncul di depan Lindong. Aku telah mencapai tujuan aku dan tidak akan terus tinggal di sini. Semoga, kamu akan dapat dengan sukses memperbaiki simbol Ancestral Thunderbolt. Jika kamu tidak datang ke Flame Divine Hall dalam waktu tiga bulan, aku akan berasumsi bahwa kamu kemungkinan besar gagal. Kalau begitu, aku akan mengambil simbol Ancestral Thunderbolt saat aku kembali lagi. Moluo melirik Lindong dan berkata, Lindong mengangguk, dia memahami bahaya yang terlibat dalam memperbaiki simbol Ancestral Thunderbolt. Jika dia gagal, dia mungkin harus membayar dengan nyawanya, Petir Kaisar. Selamat tinggal. Moluo berbalik, menangkupkan tangannya ke arah kaisar petir dan berkata Semoga kamu berhasil, haha, sungguh sedikit menyesal bahwa aku tidak bisa bertarung bersama kalian Pemilik simbol ancestral Kaisar petir tertawa, aku akan menghancurkan semua yimo di dunia ini Suara Moluo tenang, namun, itu dipenuhi dengan tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi Ketekunan itu menyebabkan Lindong di sampingnya memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi. Selamat tinggal, Moluo sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Dia menatap Lindong dalam-dalam sebelum berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya berapi yang melesat ke kejauhan. Akhirnya, ia memotong ruang dan menghilang. Lindong menyaksikan Moluo menghilang. Tangan di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Dia bisa merasakan bahwa insiden besar kemungkinan akan meletus di Chaos Dimensi dalam waktu tiga bulan. Anak kecil, nikmati rampasanmu. Tentu saja. Itu jika kamu bisa berhasil. Petik dua. Kaisar Petir tertawa. Matanya dengan cepat melihat ke matahari yang besar di langit dan bergumam. Sepertinya simbol ancaman Thunderbolt akan cukup puas dengan kamu sebagai pemilik baru. Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat matahari sebelum ekspresinya perlahan-lahan menjadi tegas. Dia akhirnya menemukan simbol leluhur kedua setelah bertahun-tahun. Terlepas dari betapa sulitnya proses penyempurnaan itu, dia pasti akan bertahan. Lindong menghirup udara dalam saat ia memikirkan hal ini. Kakinya menginjak ruang kosong sebelum ia perlahan berjalan menuju matahari petir besar 10.000 kaki. Akhirnya. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang ke matahari yang terang di depan mata Mulingshan yang cemas. Penyempurnaan simbol leluhur Thunderbolt telah resmi dimulai bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 980, East 10 Unbending. Dunia itu benar-benar kacau. Langit dan daratan tampaknya hidup berdampingan dalam kondisi yang tidak terdefinisi. Tubuh Lindung melayang di tengah kekacauan ini. Matanya sedikit hilang saat dia membabi buta mengamati sekelilingnya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah di dalam simbol leluhur Thunderbolt, kan? Setelah mengerti alasannya, Lindong secara bertahap tenang segera setelahnya. Setelah mengalami percobaan simbol leluhur yang memangsa, dia mengerti bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan simbol leluhur, dia harus terlebih dahulu diakui oleh simbol leluhur itu. Kemungkinan langkah ini sedang berlangsung saat ini. Di masa lalu, agar Lindung diakui oleh simbol leluhur melahap, ia menghabiskan setengah tahun dalam kegelapan kesepian. Hanya kemudian, dia berhasil menemukan jalan keluar dan mendapatkan pengakuan dari simbol leluhur yang memangsa. Lindung menenangkan diri, setelah itu, dia duduk di udara, sementara matanya dengan tenang mengamati perubahan dunia yang kacau ini. Kekacauan meningkat tampaknya ada pengumpulan energi yang besar dan kuat di dalam kekacauan. Segera setelah itu, raungan guntur yang sangat rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dalam kekacauan yang tenang. Deru guntur pada awalnya tidak keras dan rasanya seperti bayi yang baru lahir. Sementara itu, suara lembut itu disertai dengan rasa ingin tahu terhadap dunia ini. Bang-bang, dengan aliran waktu, gemuruh petir perlahan-lahan menjadi lebih keras. Pada akhirnya, itu benar-benar bergema di seluruh dunia yang kacau ini. Itu mungkin bagi Lindong untuk melihat sinar cahaya perak muncul dari sumber deru petir. Fluktuasi kuno namun kuat diam-diam menyebar. Apakah ini kelahiran simbol ancestral Thunderbolt? Lindong menatap cahaya petir yang lahir dalam kekacauan dan merenung. Bang, dunia kacau tiba-tiba berubah sementara pikiran ini terlintas di benak Lindong. Kekacauan di sekitarnya segera berubah menjadi dunia kilat. Ratusan ribu kaki petir besar terus turun ke dunia seperti naga petir. Suara gemuruh itu hanya memekakkan telinga. Kulit Lindung mati rasa saat dia melihat dunia yang kilat ini. Pemandangan ini bahkan menyebabkan jiwanya bergerak. Thunder World di luar tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Yan, bagaimana tepatnya aku lulus tes ini? Lindung tanpa sadar bertanya dalam hatinya. Sepertinya kamu harus menderita untuk mendapatkan pengakuan dari simbol Ancestral Thunderball. Suara lemah yang terdengar. Namun, Lindong bisa mendengar nada sombong dari dalamnya. Menderita, Lindong bertanya dengan hati-hati. Tepuk, namun. Sama seperti Lindong berencana untuk meminta lebih banyak jawaban. Petir besar sepuluh ribu kaki tiba-tiba memotong langit. Ini menembus udara dan dengan kejam menabrak Lindong. Lindong mengangkat kepalanya karena kaget. Cahaya perak memenuhi pupil hitam legamnya. Karena kecepatan petir yang menakutkan itu, ia tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Yang bisa dia lakukan, hanya menyaksikan petir itu menabrak tubuhnya. Bang, suara rendah dan dalam menyebar. Tubuh Lindung merasa seolah-olah menderita pukulan berat ketika ia langsung terbang sepuluh ribu kaki. Setelah itu, dia meludahkan darah segar dengan liar sementara kilat menyambar tubuhnya. Setelah itu, dengan gila-gilaan mengebor ke dalam tubuhnya. Ah, rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar di seluruh tubuh Lindong. Rasanya seolah setiap tulang di tubuhnya hancur oleh petir itu. Keringat dingin menutupi tubuhnya dan bahkan dengan keuletan Lindong. Dia tanpa sadar mengeluarkan tangisan yang tajam dan sengsara karena rasa sakit yang hebat. Simbol ancaman Thunderbolt memiliki karakter yang mendominasi. Itu tidak seisterius dan tak terduga seperti simbol leluhur yang memuaskan. Berusaha mendapatkan penerimaannya bukanlah proses yang sulit Yang perlu kamu lakukan hanyalah bertahan setelah menyerang kamu ratusan ribu kali Yang dengan santai menyebutkan Seratus ribu kali Sial Apa kamu mencoba bermain denganku? Petik 2 Ekspresi lindung berubah drastis saat dia tanpa sadar mengutuk Hanya sambaran petir pertama yang telah membuatnya dalam kondisi menyedihkan Jika seratus ribu petir menyambarnya Kemungkinan tidak ada yang tersisa darinya. Kamu sudah memasuki tempat ini dan tidak mungkin bagimu untuk pergi sekarang. Oleh karena itu, cobalah yang terbaik. Suara Yan yang samar langsung menyebabkan ekspresi Lindung memucat. Tidak banyak yang bisa kulakukan untuk membantumu di tempat ini. Seratus petir, lupakan kamu. Bahkan ahli tahap kematian mendalam akan direduksi menjadi abu. Namun, ada kalanya ketekunan seseorang bahkan lebih kuat dari tubuh fisik seseorang. Petik 2. Dengan ketekunan seperti gunung. Aku akan berdiri tegar. Hanya dengan temper yang berulang. Aku akan menjadi hebat. Suara Yan menjadi semakin lembut. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Yan, Yan. Petik 2. Lindong buru-buru berteriak keras di dalam hatinya. Namun, tidak ada lagi tanggapan. Segera. Dia merasakan wajahnya berubah menjadi hijau. Apakah orang ini hanya akan meninggalkannya dan pergi? Bang! Sementara Lindung buru-buru berteriak keras. Orang bisa melihat bahwa ada petir besar sepuluh ribu kaki tiba-tiba bersiul ke bawah. Itu seperti naga petir ganas yang dengan kejam melompati. Sial! Wajah Lindung berwarna hijau saat dia mengutuk dengan marah. Namun, dia hanya mengutuk keras ketika petir besar sepuluh ribu kaki mendarat di tubuhnya. Guntur bergema sebelum darah segar menyembur. Pada saat ini, tubuh fisik Lindung telah diledakkan menjadi daging cincang. Tampak sangat menyedihkan. Kurang ajar kamu, tubuh Lindung diledakkan sampai hangus hitam. Dengan rambutnya yang lurus, dia segera mengepalkan giginya. Mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Bang-bang, raungan itu terdengar. Petir lain segera menyusul. Itu langsung mengirim Lindung terbang sepuluh ribu kaki. Sialan kamu. Datanglah padaku lagi. Rasa sakit yang menghancurkan intens muncul dari dalam tubuh Lindong. Secara bertahap menyebabkan mata Lindong memerah merah. Sifat keras kepala jauh di dalam tulangnya melonjak maju. Dia terhuyung berdiri dan berteriak dengan marah ke arah langit. Bang Bang, petir ini jelas tidak menyerah pada Lindong. Satu demi satu, petir besar dan menakutkan terus mengalir turun dan menabrak tubuh Lindong dengan kejam. Kurang ajar kamu, Bang. Mengutuk, Bang, aku lebih hebat dari ibumu. Bang, aku akan membantai seluruh keluargamu. Bang, petik dua petik dua, naga petir yang tak terhitung jumlahnya seperti petir bersiul di dunia petir. Akhirnya, mereka terus-menerus menabrak sosok manusia mungil itu. Suara gemuruh yang keras bergema di seluruh tempat. Ledakan liar dan keras ini berlanjut untuk jangka waktu yang lama. Awalnya, Lindung masih akan menghitung berapa kali dia dipukul. Namun seiring berjalannya waktu, luka-luka di dalam tubuhnya menjadi semakin serius dan pikirannya mulai kabur. Itu membuatnya lupa berapa kali dia dipukul, yang bisa dia rasakan hanyalah rasa sakit yang luar biasa, yang menyebar di setiap inci tubuhnya dan tak terhitung berapa kali dia masih hidup antara hidup dan mati. Di bawah kekuatan ledakan dari petir itu, tulang dan meridian di dalam tubuhnya tampaknya benar-benar berubah menjadi debu. Pikiran Lindong berubah buram, tetapi tubuhnya tidak runtuh, keras kepala dan kekuatan mengebor dalam-dalam di tulangnya, membuatnya sekuat batu, dan tidak membiarkannya benar-benar kehilangan dirinya di tengah-tengah serangan petir. Hatiku seperti batu, bertahan seperti gunung, suara bergumam terus bergema di dalam hati Lindong, itu menjadi satu-satunya hal yang bisa dia andalkan di bawah serangan petir yang menakutkan ini. Tubuh lindung tampak sangat lemah di depan petir, namun pikirannya tidak takut dengan kilat. Petir di langit terus menghujani dengan cara tanpa ampun. Dari saat yang tidak diketahui, tubuh lindung mulai melayang di udara. Tubuhnya benar-benar rusak oleh sambaran petir; bahkan kekuatan Yuan yang mengalir di dalam medianya telah sepenuhnya menghilang. Tiga benda ilahi besar di dalam tubuhnya telah bersembunyi di bagian terdalam tubuhnya dan tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada Lindong. Lindong, yang telah kehilangan semua perlindungan, benar-benar terkena petir yang menutupi langit. Namun, dia terkejut menemukan bahwa meskipun fakta bahwa tubuh fisiknya hampir hancur, itu tidak berubah menjadi abu dan tersebar. Jejak tekad dan keinginan membuat Lindong seperti batu keras kepala. Terlepas dari bagaimana angin bertiup, ia terus bertahan dan mempertahankan hatinya. Bang-bang-bang, petir terus turun dengan deras dari langit. Seribu, lima ribu, sepuluh ribu. Tidak ada yang tahu berapa banyak petir yang menimpanya. Namun, Lindong, yang seharusnya berubah menjadi abu, muncul seperti perahu di ombak mengejutkan mengerikan. Itu berayun liar tetapi akhirnya tidak terbalik. Waktu perlahan berlalu. Seorang lelaki tanpa pakaian diam-diam duduk di ruang kosong. Tubuhnya yang layu secara bertahap mulai memancarkan sinar petir yang samar. Kedua tangannya membentuk segel tertentu sementara dia mengenakan ekspresi serius. Tampaknya ada aura megah yang serupa dengan aura kaisar petir. Diam-diam memancar darinya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share